Sebelahmu ada siapa <SILENCIO> Halo guys. guys, apa kabar guys di area ini? Pasti Tetap baik dong Baik dong Ketemu lagi guys ya, bareng saya Rifai dan Samuel Siahaan. Wih. Cakep ada. Yo. vlog gua pertama nih, Bro. Oke. Okay. Okay. Jadi kita sekarang lagi ada di Plaza Pai Indonesia. Ya? Plaza Indonesia. Plaza Indonesia, bukan Pondok Indah ya. <laughs> iya. Plaza Indonesia, <laughs> Indonesia. Jauh iya. <laughs> Oke, okay, guys. Jadi kita nanti mau nyicipin makanan ya, Bang. Iya, betul. Jadi kita mau buka bareng nih sama teman-teman. Oke, siap. Penasaran nggak mau makan di mana? Penasaran dong pastinya. Iya dong. Kita akan makan masakan apa bang? Jepang. Jepang ya. Oh, Oke. Okay. Jepang guys. Sekarang uh, gua udah nyampe di resto Jepang. Itu namanya ramen seirok ya. Oke. Okay. Nah. Dengar-dengar sih, di sini yang paling recommended itu, itu menunya ramen ekstrim plus telur. Oke, okay, penasaran gak rasanya? Ntar kita cobain ya. Oke, okay, sekarang saatnya nyicipin gue tanpa lemon dulu ya, gue pengen rasain dulu nih. tapi bang di sebelahmu ada siapa? ini teman kita, ya yeah, teman se tetangga sebelah, teman seperjuangan. oke, okay. cicipinnya ya nih, yeah. cicipin ya. gue ambil, gue cicipin kuahnya dulu ya. ...ini masih tanpa lemon ya. Hmm. Kaldunya terasa banget. Ini aroma bawang gorengnya itu juga kenceng banget. ...kebetulan gue tuh orangnya suka bawang goreng, jadi pas banget. Habis hmm? dong, kurang malah. Ini sekarang gue tambahin lemon ya. Oke, gua cobain. Ini yang udah gua taburin lemon. Hmm, aromatiknya makin kenceng. Ya, eh. ini enggak terlalu spicy, nggak terlalu asin. Pak mantep deh. ntar coba kita rasain tambah cabai ya, kak cabai dong kak, satu aja, yes. Cabai apa itu? Ini bubuk cabai. Yang penting gak cabai cabean. Sebelah ya? Sebelah cabai cabean bukan? Coba ditanya, cabai cabean gak dia? Eh, lihat dulu sini-sini, sini. lihat dulu ya Ini gue pilih mie yang besar Ukurannya segini, oke Nah, terus di dalamnya ada telur Oke Dan ini nih, part yang paling penting Beuh, potongan ayamnya gede banget cuy Gede banget cuy, oke Gue cicipin lagi ya, kuahnya ya Ini yang udah gue taburin cabai-cabaian nih Kurang. kurang pedas cuy kalau lo yang demen pedas kayaknya ukuran tadi tuh kurang oke okay. panas banget cuy oke okay, nih pas nih Gua rasain minyak sekarang ya Mm. rasa minyak itu bumbunya masuk jadi beda nih kayak ramen-ramen yang lain kalau biasanya ramen yang lain tuh rasa kuahnya kenceng tapi rasa minyak nggak nggak masuk rasa mie doang nah ini beda nih minyak ada rasanya lu cobain deh cuy Hmm. gue cobain ayamnya ya, gue pengen tahu empuk apa enggak nih. Hmm. kalau kata next Carlos, pang pang pang pang pang pang pang pang <tuk> Habis, mantap cuy, mantap cuy Sekali lagi, gue nyobain telurnya Oke okay. Gue paling temen uh, telur kuning, kuning telurnya Gue cobain barengan sama kuahnya ya okay. Ini kudu ditiup cuy Panas soalnya Hmm, telurnya meleleh, bro. Terus ada rasa-rasa uh, apa gitu, asin pokoknya enak deh, nggak hambar. Bima itu itu, bima itu itu, bima itu itu, bima itu itu, bima itu itu, bima ya, selalu satu, dua, tiga Yeay, Yeay. Satu lagi, ayo, satu, satu, lagi, satu lagi Lagi dua teman Dua cuy Ya, tiga, tiga, satu, ya. lagi, nih. Sampai Sampai lagi, mokai, lagi ya. Biar banyak biar, kuenya, biar, kuenya, biar, kuenya, biar kuenya, ya. banyak Ya, oke okay. Tiga, dua, satu Wah, wah, hidup ya, ya teman Evertnya uh, Mor ya, Mor Evert ya. Aduh, thank you guys. Ternyata gue nggak nyangka gue ulang tahun. <laughs> gue sambil lupa loh, gua sambil ngetes Ternyata yang hari Jumat itu tahun ya. Datang, eh, parah ya? Parah ya? Tuh kan? Ini. Sudah mau habis nih, guys. Jangan dong. Mantap, cuy. Mantap. Jadi, kalau buat teman-teman yang mau mesen, eh, mau makan di Serok ya, gue rekomendasiin menu ramen ekstrim pakai telur. Kalau yang mau pedas, bisa minta cabai potong sama mbaknya. Oke, okay. ini harganya sekitaran 80.000 ke 85.000, belum include teks. Tapi tadi kita lihat Oh iya, ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman kita yang dari ujung kulon, Kristo. Oh. <laughs> Aduh sampai batu gue bro. Yang yang sana siapa namanya? Kak. Kak Desi. Ini ini ini ini ini udah udah apa udah tahu ini? Ya. Oke okay, guys, kita ketemu lagi nanti di tempat makan selanjutnya. Mau dimanapun ya kita lihat lah nanti ya. Oke, okay? subscribe channel ini, share, like, jangan lupa komen. Oke, okay? thank you, bye-bye.